T. ini tolong singkupnya di kesiniin atuh sendok maksudnya <laughs> ya. terima kasih buat bapak Ibrahim selalu Dewan Tengah dan untuk